action jadi ceritanya lagi wingin nyong tas tuku cooling pad. Dia teman ngomong ya. Hai, jadi kemarin aku habis beli cooling pad buat laptopku yang sering overhead. Sore beli dan sekarang udah nyampe. Tipenya itu adalah. Warlove Chrismon CW7 Gaming Cooling Pad Aku beli di Shopee itu seharga Rp. 169.900 Nanti linknya bakal aku taruh di deskripsi Oke langsung aja kita ambil unboxing Ya ini adalah cooling Pad Warlove Chrismon CW7 Gaming Cooling Pad Kenapa aku beli ini? Ya karena laptopku itu mudah banget overhead kalau overhead ya panas banget laptopnya udah beli udah lama sih belinya tahun 2015 merknya Acer ya. kita buka dulu, ini belinya sore loh sore senin terus pagi selasanya udah, dat udah dateng cepet banget keren lah buat ekspedisinya. satu hari sudah langsung sampai nangguk armi biasa ya untuk buku anak kotak asli nih kaya mau ngurung aku binting banget sorry sorry buat yang gak ngerti bahasa jawa maklum hidupnya di lingkung jawa dan emang orang jawa betul ya biasa Wow, kirain cuma kardus doang, ternyata ada packingnya juga. Tapi ada sesuatu yang nggak ada. Kan nggak ada bubble wrap. Woi, bubble wrapnya di mana? Bubble wrap, aku mencarimu tumben Ah, ya. Biasanya, kalau bisa kita beli, orang itu pasti ada bubble wrap. Ini gak ada bubble wrapnya, dan ini adalah Crismon Gaming Cooling Pen. Aku beli tujuh belas ribu, kurang seratus atau enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam ratus enam belas ribu sembilan enam belas ribu sembilan enam puluh sembilan ribu sembilan ratus ribu kok nggak ada bubble wrapnya, woi mimin seller. Aku kalau misalkan beli online itu pasti nyari bubble wrapnya. Ini kok nggak ada, waduh parahnya. Oke langsung buka tadi. Masuk, kamar bubble wrapnya. Dan udah gitu doang, nggak seru banget di dalamnya langsung ada cooling padnya, cuma dibungkus kardus, bungkus plastik, dan cooling padnya kayak gini. kirain ininya kayak besi-besi gitu, besi-besi, ternyata pinggir-pinggirnya plastik ya. juga plastik. Loh, loh, loh, apa tuh di dalam? Apa sih? Ini yang apa, Re? Ini bahannya plastik. Pinggirnya bahan plastik. Terus, dia nih kayak sengon, kan? Tapi dulu diseng, ya. Oke, oh Google, slow-nya terus. Mom. terus, caranya sih kayak mengatur kecepatan. Udah gitu doang, asin, langsung kirain keren ya. nama juga cooling seratus. 100000 ribuan. Nanti tesnya ada di video review. Oke. Okay. Jadi dengan harga 170.000 kalian nggak dapet nggak dapat bubble wrap. Terus bungkusnya kardus dan dapet plastik. Terus dapat cooling fan Ya keren sih kelihatannya. Cih, Terus dapet colokan USB, USB to USB. Terus dapat kartu garansi. Kartu garansi yang ungu tapi kanggo beli, Cak. Ya. Terus kardusnya mungkin. Eneng. <SISTER> Gak ada bubble wrap udah